Susan, oh, kita udah nyampe di pantai. Di pantai. Lumayan, <laughs> perjuangan. Tapi apa ya happy? Pokoknya liburan kali ini. Oh, oh, oh. jatosan Sekarang udah sore Dan aku juga udah ganti kostum Ya Sini kita masih di pantai Kita juga mau Ngerayain ulang tahun Hafi dan anak aku yang kelima tahun Dan ngerayainya cuma sama adek aku aja Ya dia lagi ganti kostum juga Bagus tuh Lihat pasang lampu-lampu berarti udah malam tapi masih ada beberapa orang sebenarnya tadinya kita mau turun ke bawah tapi kata adek aku lumayan buat jalannya tuh ya guys untuk jalannya lumayan kesananya jadi ya bisa kapan-kapan ini juga udah alhamdulillah kita udah keliling jadi kita mau lanjut lagi lihat pasar malam soalnya ini kan luas banget kalau kita ke bawah juga harus muter lagi dan waktunya tuh nggak cukup kita udah lumayan capek muter-muter lembaknya -muter. lumayan kenceng guys yang penginapan sebelah juga udah dinyalain lampunya, iya san? ternyata bagus banget ya suasana malam. apalagi nanti kita ke sana kita mau lihat uh, festival lampu. lebih seru lagi di sini aja udah pada nyala lampunya tuh. warnanya, halo Susan. halo. nanti kita lanjut mau kemana lagi? tes di yes, pasar malam sekalian cari ini ya, makan malam ya oke okay. oh tambah malam ombaknya lumayan kenceng besok kalau sempet mah pengen main ke pantai ya jam 8 jam 9an, kalau ada aku gak sibuk biar ada temennya sebenarnya kalau sendirian juga aku gak apa-apa, karena aku kan pulangnya jam 10 malam <tuk tangan> maaf guys 10 pagi nah, jadi oke okay ya udah keren banget oke okay, sekarang aku mau potong kue sama adek aku selamat ulang tahun buat jagoan Bunda Hafiz semoga panjang umur kita cari tempat yuk <tuk tangan> ini loh banyak banget kita bawaannya aku juga bawa koper ada kue. Ada kue, nanti kita mau potong kue yuk kita Oke. coba pindah tempat. Halo guys, thank you, thank you banget yang udah nonton, yang udah lihat video aku dari awal sampai sekarang. Ini udah malam, dan kita mau coba pindah posisi ke sana ya. Ayo kita pindah dan mau potong kue. Sederhana aja, karena Alhamdulillah udah dirayain di rumah, ya. Halo, halo. Assalamualaikum, ini udah malam, dan sekarang aku mau potong kue sama adik aku. kita berdua aja di sini, kita masih posisinya masih di pantai, ya guys. Bisa coba. coba, dulu ya. malam kelihatan nggak bisa nggak hmm? kita, kita sekarang udah lumayan gelap ya kita masih ada di pantai hmm? <laughs> jelas halo udah. happy birthday udah. Day to you! Happy birthday to you! Karena udah ini ya, sebenarnya acaranya udah ada di Indonesia, udah dirayain sama suami aku. Makanya sekarang kita rayain cuma berdua aja. Happy birthday Hafid, maaf panjang umur sayang, sehat selalu. Maafin bunda ya. Tahun ini belum bisa pulang, insya Allah Cepatnya kita bakalan kumpul bersama lagi. Halo, Hafid, ini kuenya buat Hafid ya. lagi pesen ini jus alpukat guys HP udah gak ada baterainya udah habis powerband juga habis ini dari pagi sampai sekarang udah lemes sekarang aku mau ini ya ampun berminyak banget ini kita mau ini dulu ya